Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yohanes 10 ayat 11 Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.